Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku channel Taman Aira Kali ini video aku agak berbeda teman-teman Lebih berbeda Karena aku mau review satu buku dari salah satu youtuber cilik yang aku suka Siapa ya? Kalian penasaran kan? Jangan lupa, tapi sebelumnya kalian subscribe dulu channel aku Dan klik gambar loncengnya teman-teman teman-teman kenapa aku suka sama youtuber celik ini karena dia lucu dan punya adik-adik yang lucu teman-teman gue tau siapa tada jadi teman-teman ini dia komik ya teman-teman aku sepunya udah lama banget pengen beli buku ya, tapi aku udah keliling-keliling wow. tapi belum ada teman-teman nah aku pas liburan ha, liburan kemarin lah ya, teman-teman liburan lebaran dan aku e, dapatnya ini di Gramedia teman-teman di toko buku Gramedia nah akhirnya aku senang banget ketemu ini dan aku udah baca ya teman-teman di sini ada lima judul ada lima tema dan teman-teman kamu jangan lupa ya e, lihat video aku ke gramedia ya jangan lupa di sini ya <SILENGALAN> oke okay, teman-teman kita kembali ke buku, nih, buku Zara kita aja ya, teman-teman ini depannya ya teman-teman ini belakangnya jadi di lembar pertama pas kita buka ada ini nih buku ini milik misalnya aku ya Aira terus aku YouTube aku YouTube vitamin Aira jadi lebar kedua di sini ada tips membuat vlog teman-teman. Terus ada tutorial jadi youtuber. Jadi teman-teman yang mau jadi youtuber bisa lihat ke di sini kok. Nah teman-teman. Jadi aku tuh suka banget sama buku ini. Karena aku udah baca semuanya. Cerita ini menarik, lucu dan seru banget teman-teman ya teman-teman aku kasih sekilas dulu ya teman-teman wow nah, oh ya teman-teman ini terakhir di bagian terakhir lembar terakhir di sini ada challenge teman-teman nih kalau teman-teman ikutan boleh ya Jadi, teman-teman, setelah aku baca buku ini, teman-teman, aku jadi tahu uh, kalau kita mau punya impian, teman-teman, kita harus kerja keras, berdoa, dan belajar, teman-teman. Teman-teman, semua cerita di sini aku suka, tapi yang paling aku suka yaitu jarak. Dan impiannya ke Jepang Kenapa? Karena impian aku juga ke Jepang teman-teman Semoga aja aku ada kesempatan untuk pendidikan ya teman-teman Amin teman-teman nah, Kalian impiannya kemana teman-teman? Komen di bawah ya Jujur ya teman-teman Aku tuh bukan promo Tapi aku mau sharing pengalaman aku buku Baca buku Zara Kid ini teman-teman Ini cocok banget kok Untuk selusia aku Dan teman-teman lainnya Oh ya teman-teman Aku udah keliling buku Toko buku lainnya Tapi buku ini belum ada Aku dapet ini di toko Gramedia Toko buku Gramedia Di Matraman teman-teman Nah teman-teman coba cari di Toko buku dan media lainnya ya teman-teman Nah teman-teman Itu dia sedikit Video review komik Dari Zara Kid ya, teman-teman Sebenarnya aku masih banyak, aku masih Suka banyak Untuk berkirik lainnya ya teman-teman Zara -teman. nah, Charma, Fing Salman dan Masih banyak lagi Nah teman-teman Karena Zara Kid komik teman-teman Jadi aku beli di ya, teman-teman Nah, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Dan makasih banget udah subscribe channel aku Dan bagi yang belum subscribe Subscribe ya Subscribe itu gratis kok Sampai ketemu channel taman teman lainnya ya Dadah